Halo hey guys selamat datang kembali di channel youtube info kini Mari kita berbagi dengan hal-hal yang menarik yang ada di seluruh dunia Apakah di Sumatera Barat tidak mempunyai Alfamart dan Indomaret Ini alasannya Simak berikut ya Intro dulu akan bahas tentang hal-hal yang unik nih di Sumatera Barat Kalian pada nggak tahu ya Ini dia Ada hal-hal yang unik di Sumatera Barat Yang pertama ialah Tidak ada Indomaret atau Alfamat Walaupun Indomaret dan Alfamat tumbuh dan menjamur di mana-mana Di berbagai tempat dan di berbagai wilayah Hal sebaliknya yang akan kamu temukan saat menginjakkan kaki kamu di Sumatera Barat Entah itu kota besar atau kota kecil. Seperti kota besar Bukit Tinggi dan kota Padang lainnya serta beberapa bagian di Padang yang lainnya yang sangat terkenal Jenis waralaba tersebut tidak mendapatkan izin oleh pemerintah setempat Mengapa demikian? Nah pemerintah setempat memang sengaja tidak mengeluarkan izin beroperasi untuk perusahaan tersebut Karena pemerintah setempat khawatir akan membuat mati usaha pedagang tradisional dan merusak ekonomi daerah di situ, kehadiran Indomaret dan Alfamart yang lebih modern mungkin juga bisa membeli para pembeli berpaling ke tempat belanja yang lebih enak, sehingga pedagang kelontong menjadi sepi pembeli. Kedepannya, pemerintah setempat akan membangun toko yang berlabel halal mark, di mana seluruh barang yang dijual di situ merupakan produk yang berasal dari Padang sendiri tentunya dan selanjutnya ialah Bukit Tinggi merupakan ibu kota sementara di Indonesia dahulunya yaitu Bukit Tinggi satu-satunya kota yang terkenal sebagai ibu kota negara Indonesia ialah Jakarta ternyata salah satu kota di Sumatera Barat juga pernah menjadi ibu kota negara kita loh yaitu Bukit Tinggi kota yang melahirkan banyak pahlawan nasional sempat menjadi ibu kota negara pada saat pemerintah darurat Republik Indonesia hal itu terjadi di masa agresi militer Belanda 2 tahun 1948 dalam keadaan darurat tersebut Indonesia dipimpin oleh Mr. Sjofruddin Prawi Negara menggantikan Presiden Soekarno dan wakil Presiden Muhammad Hatta yang sedang dalam tahanan Belanda waktu itu ya info menarik lainnya ialah jam gadang yang merupakan kembaran dari Big Ben di London Inggris jam gadang adalah ikon landmark Sumatera Barat yang terletak di tengah-tengah kota Bukit Tinggi. Uniknya jam ini hanya ada dua di dunia yaitu menjadi ekon negara Inggris Big Ben dan satu lagi terletak di Sumatera Barat Meski dua, kedua jam ini dibuat oleh orang yang sama yaitu Fortman Rellinghausen di sebuah pabrik jam asal Jerman Selain itu penulisan angka pada jam gadang tidak sesuai dengan aturan angka romawi semestinya. Jam gadang tertulis angka 3 bukan 4 Sampai sekarang, hal tersebut masih menjadi perdebatan tersendiri. Yang selanjutnya ialah tampilan angkot yang sangat menarik. Kebanyakan orang di sini menjuluki dengan Fast and Furious. Ya, seperti di film-film itu, Fast and Furious, angkot merupakan transportasi konvensional yang menjadi sarana umum di setiap daerah manapun jika selama ini kamu disajikan dengan bentuk angkot yang biasa saja tidak ada hiasan dan hampir sama setiap berkunjung ke daerah tertentu hal ini beda akan kamu temukan di Sumatera Barat memodifikasi bentuk angkot di Sumatera Barat memang diakui paling keren di Indonesia tentunya angkot ini sangat unik bahkan sampai dijuluki dengan fast and various. Di dibalik tampilan yang sangat menarik Ketika masuk ke dalam angkot, kamu akan sajikan dengan musik berbagai aliran, seperti konser, jadi jangan harap bisa berbicara normal, apalagi berisik. Suaramu akan tenyap dan tak terdengar oleh siapapun, karena suaramu tenggelam dengan suara musik di dalam mobil yang sangat mendebar. Yang selanjutnya ialah jembatan yang terbuat dari Rotan yang dibangun pada tahun 1890. Namanya Titian Akar atau Jembatan Akar. Ini merupakan objek wisata yang sudah berusia sekitar 100 tahun lebih. Terkenal dan melegendaris. Jembatan ini dibangun di atas Sungai Batang Bayang dengan menghubungkan kedua akar pohon beringin yang besar. Yang berseberangan. Menurut cerita, jembatan ini dahulunya dibangun oleh seorang yang bernama Pakif Sokan pada tahun 1890. Jembatan unik yang hanya ada di Sumatera Barat ini Baru dimulai Digunakan pada tahun 1916 Jika suatu saat berkunjung ke sumber Bolehlah memberi sini ya teman-teman Wajib pokoknya Sangat menarik pokoknya Berikut sekian dulu ya Informasi yang saya sampaikan Jika ada salah dan janggal mohon maaf Terus bantu bangun channel akun ini Supaya saya bisa bantu menyebarkan informasi di seluruh dunia yaitu kisah-kisah seputar hal-hal yang sangat unik serta tempat wisata yang sangat indah tentunya salam santun semuanya